Hmm, lagi mampir di sini, lumayan harganya <laughs> Dan ini tuh nggak tiap hari loh Ya ini serba 100 NT kalau di Indonesia itu Rp 50.000 ya ini saket, saket. jadi ya ibaratnya KW nya gitu ya nanti kayak adidas, kayak gitu yang bermerek merek tapi ini KW nya tapi kalau untuk buat kayak tiap hari dipakai itu bagus loh guys dan ini enggak tiap hari ya, mereka enggak tiap hari jualan, enggak tiap hari. Nah, hmm. ini dong, ruku memang saya cari nali. Ini yang saya Katanya jadi enggak tiap hari. Kalau yang di atas ada yang 200, NT, ada yang 300, 100 sekitar 100 ribu sampai 150 ribu. Oh, kalau kayak yang jadi buat buat ini udah mau tutup loh udah jam segini udah mau tutup sampai kesana terlihat tuh jadi yang kayak mungkin kawe kawe ini aja tapi balik ya? udah ada topi oh oke okay. ada topi juga nah kalau di sini serba 200 atau 200 MP atau 100.000 ini ukuran menurut ini yang cewek ya guys cewek bagus-bagus lah modelnya ini yang rata-rata 200 MP atau sekitar 100.000 ribu tuh ya, siap ya tiap hari jualan ini hmm yang model cewek, aku suka ini sebenarnya, <laughs> tapi kalau ada kayak grup, apa sih klub-klub kayak gitu kan, grupnya gitu kayak yang dipakainya, <laughs> tapi cakep kok. habis ya, aku tadi ngambil dua, celana sama ini. ini, polos tapi bagus. Loh. yes, yes. Ini yang putih bahannya tuh adem banget ya bahannya adem jadi enak dipakai mau musim dingin musim panas itu aku bagus dipakainya juga adem hmm. hmm. tapi yang naik gininya tuh apa sih Satchel saya Saya sama Katanya nggak tiap hari loh, guys. Tuh, pengen Maunya borong-borong. Bagus, ya? <tuh> Bagus tapi suka yang warna jadi ada agak kayak merahnya kayak gitu. Ini yang cewek ya? Ini yang cewek. Tuh ini yang cewek. terus Kalau ini yang cowoknya ini harganya 300 nt atau 150.000 ribu ini yang model-model cowok ukuran gede suka aja sih Guys, siapa yang mau Ini ada yang cewek ada yang cowoknya tuh. Berbagai ukuran nah, Ini juga bagus lebih cowok ya guys Ini yang cowok Hmm. Hmm. Hmm. Ini yang 6 ini ukuran panjang katanya 300 cm 150 ribu, Bisa dipakai setiap hari gitu ya guys yang keren tapi aku tuh pengen cari yang ininya bukan color gitu ya pengen-pengen yang, yang bentuk jeans tuh ada yang ini yang pendeknya yang pendek-pendek itu ini Pasti pengen beli yang campur ada yang cewek cowok ini bagus ya. Halo halo guys. Jadi di Taiwan itu ada namanya pasar kaget ya di sekitar sini. Jadi tempat ini tuh biasanya gantian jualannya dan mereka nggak pasti kadang seminggu kadang dua minggu kadang bulanan juga dan tempat ini kita nggak tahu sistemnya seperti apa jadi gonta ganti terus tiap Jumat itu berbeda ya guys kadang buat tempat sepatu kadang juga tas ada lagi pernak-pernik peralatan dapur jadi tempatnya itu gantian nah makanya tiap hari Jumat pasti selalu rame karena harganya itu benar-benar sangat terjangkau nah di sini harganya dari 100 NP sampai 300 NT guys kalau di Indonesia dirupiahkan sekitar Rp50.000 sampai 150000 dan ini udah cukup keren banget loh karena walaupun dibilang KW ya tapi kan udah bermerek gitu Adidas Puma dan lain sebagainya itu udah keren banget sumpah oke okay banget dari bahannya kualitasnya itu udah bener-bener bagus ya karena halus adem dan tebel juga jadi pokoknya kita nggak kecewa gitu kan walaupun kita belinya di pinggiran jalan tapi untuk sehari-hari dipakai itu nyaman banget apalagi kalau niatnya buat oleh-oleh ya untuk keluarga kita yang ada di Indonesia Oke okay guys thank you terus pandangin videonya sampai selesai jangan lupa subscribe like comment and share di media sosial kalian Oke terima kasih